Assalamualaikum teman-teman Lagi Pijat uh, nih Badannya macam Degung kita lagi ini Masuk angin lagi dia nih Pijat uh, lagi Pijat sambil berkembangin Mengin, pingin, enggak, enggak. Nak beberapa angin, pijat. Nah, kita pijat ni dulu ya. Ini cara pijat untuk masuk angin. Tapi kata beliau ini anginnya tak mau keluar. mudah muda lekat bekam ni bisa keluar. Ini keletihan ini super nih. Super andalan saya nih. kawan, nggak belum dapat channel kita, nah ini cari ya di channel Pak Zainuddin pijit bekam Kalimantan Barat, yang mana udah setia di channel Pak Zainuddin, banyak-banyak terima kasih, mudah-mudahan ya kawan-kawan yang mana sudah setia di channel kita diberi kesehatan diberi kelancaran Sudah dapat channel Pak Ili Nudin Dengan lupa di subscribe Karena subscribe itu kan gratis Dan mudahnya yang sudah subscribe itu Digantikan oleh Allah rezekinya, diberi Allah kesehatan Jadi kawan-kawan yang mana ingin pijat dengan pijat sarap seperti ini caranya ini kita ngambil sarap ruat belikat terus tarik dorong ke atas Ini badan beliau ini beratnya 80 lebih nah, 82 kilo beliau ini masih bujang hari-hari aktivitas beliau ini nyupir ini hitam bukannya apa dulu deni jatuh kena kena timpat kopi dia itulah ya ada orang buat kopi ah lahir bawah pokok kopi kata dia tapi kebanyakan orang kan kata manis <Syukur> ini hitam kopi <Syukur> <Syukur> tapi ajin kerja dia ni siapa kahwin dengan dia ini untung ni sudah kena bekam Ini bekam angin yang untuk deteng ini untuk buang angin sebenarnya. Kalau ini di tengah-tengah tengkuk ini itu memang untuk semua penyakit Udah, tali, udah hmm. itu tandanya angin. Tapi memang badan kau ni luar biasa ni. Si. Nama angin itu dia gatal ya, hmm. oh. taris, taris kita. Nanti hilang lama-lama hilang Karena angin tidak keluar, eh. Ah uh. Berapa hari ke keluaran cari kainan? Okay. Ke ini? Jari Rakin Sidas Anek Beranti Habiskan Habis eh, Gini lah dia cara berkembangin kawan-kawan Berangin Nanti tandanya bisa merah Kalau tanda dia ada angin, gatal Tadi sudah kita pijit Untuk melemaskan kulit Lalu kita Bekam dia Untuk dia bekam angin Meluarkan angin nah, Tadi kita pijit itu Mungkin pecahkan biji angin Kalau seorang Kalimantan itu pecahkan biji angin kita pecahkan video lagi kita bekam daerahnya titik-titik kalau untuk bekam angin itu boleh semua yang penting tertentu-tentunya titiknya ya ya kau di hujung tengah belakang di bujur tengah belakang tu kau saja kemnlm-nlm supaya angin terasa mewah Jum -jum -jum. Nah, ingat dan kawan yang mana belum subscribe kita, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu bisa mendapatkan tutorial-tutorial yang selanjutnya nanti mungkin bekam darah atau ini pijit pengalaman-pengalaman saya saya akan bagikan dengan kawan-kawan yang penggemar-penggemar uh, di channel kita juga penggemar-penggemar di YouTube juga di aplikasi YouTube YouTuber-YouTuber yang ada kali Inilah cara saya untuk membekah Jadi kalau memang tadi ada kekurangan bahasa, kata, bekam jangan lupa di komen di kolom komentarnya itu, di bawah. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya yang warna merah. Langsung sebelah kanannya, aktifkan juga lonceng, delete juga. Jadi, bagi kawan-kawan yang udah nonton di channel kita, banyak banyak terima kasih untuk ini kita akan membuka sebentar uh, lagi kita untuk jangka waktunya mungkin ada dua menit kita akan membukanya lagi buka untuk angin ini bekam angin nanti kita udah udah secara uh, kita pasang semua cup yang ada bau kita buka, kita akan melihat hasilnya. Yang hitam ini, hitam ini, ini ini, itu tetap terus Sebenarnya siang mau aku buang dahkah, Cantik ya darah sebenarnya. siang tapi kalau buang darah untuk malam dia agak kurang bagus. Karena dia ini apa? Kalau dijale darah sejuk ni dia nak keluar. Dia nanti keluar yang putih juga. Malam pun bagus keluar darah putih. kau hmm ni kau ni nak mudi kan eh ni aku bawa tu Tidak kau kibau enam nenek betul eh tu tu tu hh betul dia ni ni Oke okay, teman-teman mungkin uh, cukup sekian kita untuk bekam kita coba buka bekam Boleh buka ini eh? Nah udah berarti kita udah sampainya lima menit kita kita buka Banyak-banyak makasih teman-teman yang udah setia di channel kita Udah nonton di delete kita Mudah-mudahan teman-teman yang udah nonton di delete kita Akan mendapat tutorial-tutorial yang Selanjutnya nanti, mungkin kedepannya mungkin lebih bagus. Jadi, bagi teman-teman yang jangan lupa, jika ada kekurangan saya, jangan lupa di komen di kolom komentar di bawah ya. Yeah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kikomit, siapa aja kurang ini apa gitu orang ini asal tak kombes mana